Selamat datang kembali Minggu di Rambutmi. Rambut Ramalan buat kamu Minggu ini Baru saya, Kratos Dan saya Atus Ades Kali ini di Rambut mi kita kedatangan bintang tamu mm -hmm. Dari si Bagas Kratos Karena mm -hmm. Reza Ares masih ke Yunani Iya, lagi ngurusin apa surat kependudukannya Iya, tiap berpindah penduduk di sana Jadi gini kita mau ngasih pencerahan buat teman-teman yang di rumah mm -hmm. Biar Ramalan Judiak Iya, biar Ramalan Judiak Biar teman-teman di rumah itu rohaninya tercerahkan Dengerin Ya mereka mendengarkan dan nonton no, no. Sebenarnya okay. <laughs> nggak cuma menyimak. Oke okay, oke. Okay. Mereka mendengarkan dan menonton biar karena ramalan kita ditunggu tunggu ini. Oke. Okay. Biar satu minggu ke depan hidup mereka lebih teratur. Hmm, Gak berantakan ya. Iya, langsung aja. Kamu kan yang bintang tamu, kamu yang pertama. Oke. Okay, padahal tuh dibayar kedua. Iya. <laughs> <laughs> Oke, Yang pertama itu dari Aries. Aries, besok kamu mungkin cenderung akan mengalami salah paham dengan pasangan kamu saat ini. Ini terjadi karena kamu melontarkan hal-hal tanpa berpikir terlebih dahulu. Eh, hey, Aries, mikir kalau mau ngomong dan sembarang ngomong biar, sembarang ngong, bi biar apa? Nggak, nggak, bikin konflik gitu loh. Iya, Aries, itu harus kalian harus pelajari tentang kelahiran manusia. Dari Zeus, dia sudah mengatakan manusia dilahirkan kepalanya dahulu, okay. bukan kakinya. Oke, okay. itu mengartikan kalau kita harus berpikir terus sebelum bertindak. Mm -hmm. Ingat tuh dengerin. Itu dari Zeus ya. Kamu ah. harus ah. berpikir dulu. Iya, tapi kalau kalian tetap nggak mau ikut cara kita yaudah udah lebih baik diam ya, diam Iya, diam. Mas. Enggak, enggak. Diam itu nggak ada suara. <laughs> Bukan <tuk> diam itu kan, Mas. Oke, selanjutnya ada Si Taurus. Taurus minggu ini tidak buat ngobrol intan dengan orang yang dicintai mm. Itu kalau sudah berpasangan. Kalau yang belum, kalau yang belum ngobrol dengan orang yang berusaha mencintai kamu. <tuk> Jadi itu akan membuat kehidupan okay. taurus selama satu minggu ke depan lebih okay, okay, okay, okay. enjoy lebih dekat oke okay, jadi dengerin tuh taurus kalau Iya kayak lanjutkan dia enggak sanggup nggak sanggup meramau jadi Taurus, kamu harus lebih dekat dengan orang yang sayang sama kamu entah okay. itu pasangan, keluarga karena hmm. minggu kemarin dia sudah bekerja keras hmm, gitu. intinya kan kita gitu, butuh orang lain ya? iya oke, okay, zodiak selanjutnya ada Gemini Gemini rasa percaya diri kamu yang tinggi akan terbukti bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang mengganggu hubunganmu oh dia kepedean ini emang Gemini terkenal kepedean <laughs> Sosokan diam dia menjadi perhatian dunia padahal hmm. yang memperhatikan dunia nggak cuma dia oh, oh. dunia tuh nggak seputar kamu doang loh iya. Jadi kamu mawas diri lah, jangan jangan kebanyakan terlalu pede bisa menguasai pasanganmu, jangan jangan mikirnya gitu. Hey. Eksploitasi pasangan <laughs> Pasangan jangan diakuisisi ya <tuh> Oke <Okay>. Itu <suara> kalau kata Vicky Prasetyo <tuh> uh, Ayo <susur> <jodohan> selanjutnya? <suara> selanjutnya ada si Cancer Cancer Besok kamu <suara> akan menemukan dirimu terlibat dalam tidak sepakatan dan kesalahpahaman dengan pasanganmu Jadi cobalah jadi diri sendiri uh, Cancer tuh kayaknya dari dulu-dulu tuh -dulu <suara> memang bermasalah terus ya? Iya <suara> bermasalah Kenapa dia tidak direkomendasikan buat percaya diri? Karena dia kemarin tersesat, nggak menemukan jati diri Oke okay. Dia merasa buta akan kehidupan <suara> <suara> <suara> <bedo> <su> direkomendasikan buat percaya diri di minggu ini dan selanjutnya Leo Leo dalam hubungan asmaramu segalanya menjadi lebih jelas dan kamu mulai like, melihat sesuatu dari perspektif lain uh, kalau menurutku sih nih Leo itu kepedean bah, sebenarnya kan dia tuh ditolak tapi tiang ya, kan nggak enak iya lakian juga si Leo ini dari kemarin kemana saja kok baru lihat perspektif hari ini <laughs> kamu itu harus membuka mata kalau banyak <laughs> yang memperhatikan tapi dia itu memang ya dasarnya kolot akhirnya nggak hmm. melihat sekeliling Virgo semuanya akan berjalan baik dalam kehidupan cinta di minggu ini, jadi tetaplah seperti ini menurut Plato mm -hmm. Plato itu kan RW12 di Yunani yeah. <laughs> menurut Plato, kehidupan nggak semena-mena akan membahagiakan jadi nggak mm. usah melulu berpikir positif, sesekali berpikir negatif biar keseimbangan hidup itu tetap tertata jadi kalau di sini disampaikan kamu harus What? berjalan dengan baik uh. kehidupan cintamu itu nggak akan terjadi sebenarnya <laughs> karena kehidupan cinta itu nggak asik kalau nggak ada konflik antar pasangan oh, oke okay. okay. <laughs> siapin mental kalian buat menjalankan penderitaan cinta yeah. seperti kata Pakai. begitulah cinta <laughs> tidak ada air. terus ada Libra ketika kamu datang untuk mencintai sepertinya kesalahan masa lalu dan keputusan yang salah mulai membuat dirimu merasa bersalah kamu emang salah, tadi nggak perlu merasa bersalah kamu tuh emang salah, mau gimana pun kamu tetap salah kadang memang kita harus mengakui kesalahan mm. tapi kangen pernah menghindari kesalahan mm -mm. apalagi mm -mm. ini gara-gara masa lalu. Mm -mm. ingat siapa? Libra? <laughs> buat seluruh Libra yang ada di alam semesta ini, tolong ingat orang yang terjebak di masa lalu itu seperti kambing yang terikat di pojokan. Oke. Dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Seperti kambing yang terikat di pojok. Selanjutnya ada Scorpio. Besok adalah hari yang sempurna untuk menghabiskan saat-saat tenang bersama pasangan, penuh dengan cinta dan romansa. Dan ini zodiaknya siapa? Oh. Oh apa namanya sampaikan ramalan yang real Iyi. sampaikan ramalan yang benar-benar ramalan ini kan bilangnya besok adalah hari yang sempurna untuk menghabiskan saat-saat tenang bersama pasangan hmm. pasangannya siap <tuk> Memangnya kamu punya pasangan, <gain tuk> gitu Penuh dengan cinta dan romansa. Jangan-jangan itu cuma uh, delusi dari otak hmm. yang turun ke realitas kita wow. Jadi seakan-akan kamu berpikir kamu punya pasangan Padahal pasanganmu itu barang belum tentu mau sama kamu, kan gitu mm. Ya lagi-lagi bahan cinta itu nggak melulu tentang soal romansa. Sadar realita ya? Iya, sadar realita Kamu nggak punya pasangan? <tuk> Jangan iri sama orang-orang yang sudah punya pasangan Mereka, okay. sudah, memang takarannya kemampunya kayak gitu Oke, okay, selanjutnya. Selanjutnya ada Sagitarius. Di minggu ini kamu akan berhadapan langsung dengan banyak masalah dalam kehidupanmu besok. Jadi biasakan diri menjalani tengah-tengah di menjalani minggu di tengah-tengah masalah. Iya, tapi biasanya Sagitarius tuh punya wibawa dan sabar yang luar biasa loh, bisa menjalani ini. Iya, punya kesadaran juga. Hmm. Kalau nggak sadar dia ya cuma terbaring. Oh Jadi dalam menghadapi masalah, dia selalu siap. Kita oh. perlu menyemangat, menyemangati Sagitarius agar satu minggu depan dia lebih strong hmm. dalam menghadapi masalah. Jangan dihindari masalah ya, karena di situ kamu bisa Terbanyak banyak dari masalah oke okay. kalau terus ada Capricorn kamu berada di titik penting dalam kehidupan cinta kamu cinta yang mana lu? kamu yeah. tuh nggak punya cinta padahal di minggu kemarin Cancer itu tidak menganggap penting cinta Capricorn? Ini... oh iya Capricorn sorry ya Capricorn tidak tidak menganggap penting cinta hmm. ini cukup linglung juga buat kamu, -kamu Capricorn Sebenarnya ada yes. benar-benar ada cinta nggak sih di diri kalian itu? jadi <tidak> <Sini. tidak> perlu ditanyakan Oke. Okay. karena memang Karpikon ini tipsnya kamu perlu mengubah semua menjadi lebih positif dan menyenangkan oke okay. jadi nggak selamanya harus berpikir negatif hmm. harus seimbang beda sama yang tadi ya Taurus ya? iya beda sama yang Taurus nah ini juga dia favorit telur umat Aquarius ya Aquarius perkiraan untuk kehidupan cinta kamu tapannya sangatlah cerah ada tanda serunya segala sesuatu berjalan dengan baik, dan pasanganmu menjunjung tinggi kebaikanmu karena memang seperti itulah Aquarius oh, iya. <laughs> perlu Aquarius. diterima Aquarius itu selalu diliputi keberuntungan ya? iya ini yang membuat dari dulu Aquarius itu selalu diakung-akungkan oleh uh. oleh ya. sebenarnya oleh segmen ini aja sih <laughs> itu. tapi dibilang kok, jika kamu lah, cobalah untuk menerima kenyataan dan persiapkan diri untuk kamu yang Eh, untuk seseorang yang akan membuatmu bahagia berarti ada orang-orang baru yang akan mengambil Aquarius. Iya, mm. kebetulan saya Aquarius dan saya menantikan orang-orang <laughs> baru. <laughs> Kehidupan selama satu minggu tercerahkan. Okay, Sudah so terakhir Pisces. Besok adalah hari baik untuk melakukan rencana yang menyenangkan dengan pasanganmu dan menghabiskan mm. waktu bersama. Ini dari kemarin dari awal. Ini Niel, pieces itu cuma merencanakan-merencanakan, iya. nggak pernah terrealisasi hindari over planning pieces, karena itu akan menghambat perkembangan kamu <sukur> ya memang kayak gitu, kita mungkin katakanlah kalau si ini peces ini nyangkruk diangkrinat nyangkrok diangkringan mereka ngobrol soal gimana nih kita mau bangun bisnis bisnis ini aja tapi setelah tidur bang tidurnya mereka lupa nggak melakukan aksi jadi percuma hmm, jadi buat bisnis kurangin over planning ya iya sebagus bagusnya rencana adalah rencana yang dilaksanakan dengerin itu yang terakhir jadi, jadi gitu doang ya segitu doang yang bisa kita sampaikan dari 12 belas zodiak hmm, buat gue ini. minggu ini biar kalian itu nggak apa namanya hanyut dalam ilusi-ilusi hmm. hmm. jadi kalian jelas lo punya planning harus ngapain aja minggu ini iya harus bergerak tapi tetap simak zodiak ini, karena hmm. ini memang benar-benar dari Zeus dan juga teori Darwin kita mix, gabungkan jadi satu, menjadi satu ramalan yang cukup akurat iya nggak akurat juga nggak apa-apa <laughs> sebenarnya <laughs> jangan lupa buat simak terus rambut mi mm -hmm. biar nggak ketinggalan ramaran ramalan -ram -ram -ram yang menyiram rohani kalian dan kalian juga terserahkan selama satu minggu depan iya, jangan lupa bernafas, saya Atos Ades saya Gawas Kratos sampai jumpa di rambut mi berikutnya. berikutnya dadah <laughs>